Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaos, ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa bersama saya Hasan Nawardi mengajak sahabat-sahabat, teman-teman semuanya untuk berbincang, berdiskusi tentang tema percaya diri. Ketidakpercayaan diri itu sangat mengganggu penampilan seseorang. Sehebat apapun orang itu, sehip, sepintar apapun orang itu, ketika perca tingkat percaya dirinya berkurang atau rasa malu menguasai seseorang, ya, atau demam panggung atau apapun namanya, ya. E, maka semua kecerdasannya, seluruh kemampuannya tidak akan nampak. ya, Tidak akan nampak dan akan terlihat seperti orang yang biasa-biasa saja. -biasa ya. Karena itu rasa percaya diri ini sangat penting untuk dimiliki oleh siapapun, terutama oleh teman-teman, sahabat-sahabat yang memiliki pekerjaan atau aktivitas Berhubungan dengan publik atau dengan orang lain Yang menuntut uh, interaksi dengan banyak orang Maka percaya diri menjadi kunci kesuksesan Anda ya. Nah terkadang percaya diri itu datang ada, tapi juga terkadang seseorang mengalami rasa minder, rasa malu ketika harus berjumpa atau ketika berada dalam sebuah situasi tertentu. Ya. Eh, saya ketika dulu di Pondok Pesantren, ada satu momen yang paling menakutkan, yaitu acara Muhaldoroh. Ya, di pesantren-pesantren biasanya ada ada satu sesi satu program program khutbah atau ceramah ya uh, itu sangat menakutkan sekali bagi diri saya karena saya termasuk kategori orang yang pemalu ya ketika berbicara naik panggung perasaan sudah tidak jelas ya sudah gemetar sudah keringat. Keringat sudah mulai keluar, ya. Dan walaupun sudah mempersiapkan dengan baik, semuanya menjadi kacau, semuanya menjadi hilang. Ya, nah, kenapa itu bisa terjadi, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian? Ya, sahabat-sahabat juga mungkin bisa menelaah sendiri kapan anda mengalami merasa tidak pede ketika apa pada kondisi tertentu Anda merasa kurang percaya diri melakukan sesuatu dan apa penyebabnya? Ya. Menurut saya ya yang saya alami yang saya pahami tidak percaya diri atau rasa malu itu muncul ketika Anda ketika saya diminta melakukan sesuatu yang tidak saya kuasai ya atau ketika saya harus melakukan sesuatu di hadapan seseorang yang selama ini asing bagi saya ya atau Anda dipaksa melakukan sesuatu dan Anda tidak memiliki kemampuan di bidang itu ya. Saya diminta untuk berbicara dengan bahasa Jepang Misalnya saya sama sekali tidak bisa Maka wajar ketika itu kalau saya atau Anda merasa gemetar, merasa gugup Ketika diminta mengerjakan pekerjaan yang tidak Anda kuasai atau Anda belum maksimal mempersiapkan diri Anda melakukan itu. Tiba-tiba Anda diminta mendadak untuk berbicara tentang tema yang tidak Anda kuasai. Ya. Nah, karena sebabnya adalah ketidaksiapan, ya, salah satunya ketidaksiapan, kemudian eh, minimnya skill atau kemampuan di bidang tertentu yang bisa menyebabkan seseorang tidak percaya diri, maka solusinya adalah Anda harus memperbaiki skill Anda. Anda harus memperbaiki kemampuan Anda. Juga harus menambah jam terbang. Ya. Harus memperbanyak latihan. Ya, seorang sales yang baru harus banyak belajar dari sales-sales yang sudah berpengalaman ya Bagaimana menawarkan sebuah produk kepada orang lain nah, Dengan tingginya jam terbang Anda Maka rasa gugup, rasa tidak percaya diri itu Akan bisa kita minimalisir Atau bahkan bisa kita hilangkan Sehingga performance anda, penampilan anda bisa meyakinkan orang lain tanpa percaya diri anda tidak bisa meyakinkan sesuatu atau meyakinkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehingga sangat penting sekali tingkat percaya diri ini dibangun oleh anda ya. Di sebuah kelas ya, di sebuah kelas saya sering menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya Terutama yang masih di semester 1, semester 2 ya Itu mereka ketika presentasi sedikit gugup ya Bahkan ketika bertanya masih ada nada gemetarnya ya Nah, saya sering memberi motivasi kepada mereka Bahwa di jam saya Di pelajaran saya Yang tidak ada yang salah Karena terkadang tidak percaya diri itu Rasa malu itu muncul ya Karena takut salah ya Karena takut salah sehingga Anda gugup, Anda grogi Maka saya sering katakan kepada mahasiswa-mahasiswa saya Jangan e, merasa bersalah karena di sini tidak ada yang salah, tidak ada pembicaraan yang salah kecuali yang salah itu adalah yang diam. Ya. Anda mau, mau ngomong apa, mau berbicara apa, jangan khawatir disalahkan ini, ini. E, jadi dengan dengan, mening, dengan, apa, dengan mengikis rasa takut bersalah ini itu akan akan memupuk akan meningkatkan e, kemampuan Anda ya e, meningkatkan tingkat percaya diri Anda ya. walaupun ada sebuah hadis al-haya minal iman ya bahwa malu itu adalah sebagian dari iman tapi Malu tentang apa dan kapan e, timingnya ya rasa malu ini harus di e, harus dibangun ya yaitu ketika anda melakukan sebuah kesalahan maka anda harus merasa malu tapi ketika yang anda lakukan itu sebuah kebenaran maka tidak ada lagi rasa tidak perlu lagi ada rasa malu. Ya, yang ada justru anda harus sangat percaya diri karena anda sedang menyampaikan atau sedang melakukan sesuatu yang benar yang akan memberikan manfaat kepada diri anda dan juga kepada orang lain. Ya, jadi eh, solusinya ya, selain tadi perbaiki. E, diri kenali diri anda ya kenali diri anda e, bahwa anda ini adalah e, orang yang juga spesial anda juga memiliki keutamaan memiliki keistimewaan tingkatkan e, skill anda dan tingkatkan pula jam terbang anda dengan terus berlatih ya. Terus melakukan interaksi dengan sebanyak mungkin e, orang ya dan mudah-mudahan pertemuan ini tema ini bermanfaat khusus bagi saya dan juga bagi teman-teman sekalian Alhamdulillahirobbil alamin Wowfikik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh